Biarkan masa depan datang sendiri. Telah pasti datangnya ketetapan Allah, maka kamu jangan meminta agar disegerakan datangnya. An-Nahl ayat 1. Jangan terburu nafsu. Anda tidak mungkin mengharapkan janin keluar dari rahim sebelum waktunya lahir. Anda tidak bisa memetik buah yang belum masak untuk dimakan esok adalah sesuatu yang belum terwujud tidak ada hakikatnya tidak dapat dirasa dan diraba jika demikian mengapa kita menyibukkan diri dengan hari esok seperti mencemaskan persoalan penderitaan dan malapetaka yang akan terjadi kita tidak dapat memastikan apakah besok kita akan senang atau merana yang jelas Hari esok ada di alam gaib dan belum terjadi. Jangan membayangkan sulitnya menyeberang jembatan kecil di atas sungai yang deras sampai Anda benar-benar berada di atas jembatan itu. Siapa tahu kita dipaksa berhenti berjalan sebelum sampai di pinggir jurang, atau mungkin jembatan itu terlebih dahulu hanyut terbawa arus sebelum kita menitinya. Dan siapa tahu kita akan sampai di jembatan itu dan menyeberang dengan selamat. Membiarkan pikiran menghayal masa depan. Mencoba-coba membuka rahasia yang masih gaib. Lalu kemudian terhanyut dalam kecemasan. Yang lahir dari dugaan dan prasangka. Semua itu merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan oleh agama. Sebab, Tindakan itu termasuk kategori panjang angan-angan. Perbuatan ini juga tidak bisa dibenarkan logika. Ibarat bertempur melawan bayangan. Bahkan dunia ini pun tak selamat dari ramalan-ramalan tentang kelaparan, kemiskinan, wabah, dan krisis ekonomi. Setan menjanjikan, menakut-nakutimu dengan kemiskinan dan menyuruhmu berbuat jahat, sedang Allah menjanjikan untukmu ampunan dan karunia darinya. Surat Al-Baqarah, ayat 269 Banyak manusia menangis ibah karena menjadi korban ramalan palsu tentang musibah, kelaparan, wabah penyakit. Serta perkiraan hari kiamat yang ditinggal 100 tahun lagi Perkiraan-perkiraan tentang hari kiamat yang tinggal 100 tahun lagi Astagfirullahaladzim Karena hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang mengetahui jatah hidup kita di dunia ini Sudah semestinya kita tidak mengorbankan kebahagiaan untuk sesuatu yang nihil Sesuatu yang belum terjadi Salah besar Bila kita menyembuhkan diri Dengan sesuatu yang belum ada Dan belum terjadi Padahal kita tidak tahu Kapan kita akan mati Tidak ada satu orang manusia pun Yang tahu akan waktunya kematian Apakah tahun depan Bulan depan Minggu depan Atau bahkan hari ini Tidak ada yang tahu Atau bisa saja Menit ini Ataupun bisa detik ini Dan ajal datang tanpa kompromi Yang harus kita lakukan Jalani saja hidup ini dengan sebaik-baiknya Lakukan hal yang terbaik dalam setiap hal di hidup kita Jalani prosesnya dengan penuh keyakinan dan semangat Karena proses tidak akan mengkhianati hasil Jika satu usaha kita lakukan dengan sungguh-sungguh Insya Allah kita akan mendapatkan berkah dari usaha itu Bukan Biarkan hari esok datang sendiri Jangan tanyakan kabarnya Dan jangan cemaskan keburukannya Bukankah merupakan keanehan yang luar biasa? Jika kita takut kepada bayang-bayang Jadi, hindarilah angan-angan yang berlebihan Biarkan masa depan datang sendiri Semoga bermanfaat Terima kasih sudah menyimak